kalau saya, saya tidak menyembah Yesus jadi Mar Yesus benihnya adalah ilahi, tetapi keluar dari memek Maria dia menjadi manusia saya ngomong dulu ya Silakan, silakan. silakan. saya bicara supaya praktis nggak nggak buang peluru banyak saya Edi Badai setelah perjalanan hidup saya dan saya belajar dengan banyak hal akhirnya saya sampai pada titik mencintai alam semesta dan mencintai sesama walaupun itu berbeda cara berpikir berbeda agama berbeda kegilaan. Saya kan gila anda enggak waras ya kan? Tapi intinya yang saya supaya enggak enggak buang peluru Anda, saya tidak bela apa-apa, saya tidak bela gereja, saya tidak bela Yesus, saya tidak bela Alkitab. Saya hanya berbagi apa yang saya nikmati, saya alami. Itu aja. Monggo Masih ada? Itu dulu. Oke, okay, baik. Uh, saya ingin tahu, ini kan Anda yang minta untuk ditanyai. Ya, sesinya okay. Anda yang ditanya, iyalah, karena saya nggak pengen nanya. Makanya, ya, ditanyai dong. Yeah. <laughs> ya, iya, iya, iya, eh, saya, nah, saya, saya, ini dengan bang ya, siapa? Maaf. mengingatkan di masa lalu, ingat begitu pohon pisang. Iya, ya, ya paham. Ya, ya. Saya gurunya ini, bang. Ini bang siapa? Saya dengan bang siapa? Sulit ya, Pak? maki ya, Pak? Sulit maki Aduh, aku lupa. Aku minta maaf ya. Aku kalau di chat hmm. itu beda dengan di Zoom. Di chat hmm. itu iya, <laughs> Nggak ya, karena balas biasa. Iya, karena balap, ya, ya. Biasa balas, balas, memang balas. biasanya kayak gitu. Oh iya, maaf. Ini ini belum minta maaf. Uh, saya, saya mulai ya. Keyakinan Anda mendudukkan sosok manusia yang kemudian nantinya di embeli dengan konsep: ada yang mengatakan warnes, ada yang mengatakan tritunggal, ada yang mengatakan pokoknya banyak lah. Nah. Saya ingin Anda menjelaskan oknum yang kemudian membuat banyak konsep di kalangan orang Kristen hmm. apa pernah mengajarkan kalau dirinya harus disebut atau mengajarkan kepada murid-muridnya dengan menyebut di antara murid dengan murid agar menyebut dirinya Tuhan kita contoh seperti yang dilakukan oleh Paulus ya yang mengajarkan kepada non Yahudi untuk menyebut Yesus itu sebagai Tuhan kita Tuhan kita hmm. di sini dalam arti kata adalah uh, sosok pencipta alam semesta yang berinkarnasi menjadi manusia hmm. nah, sekarang coba anda jawab apa Yesus pernah mengajarkan kepada muridnya untuk menyebut dengan sebutan kepada dirinya sebagai ka, dengan dua kata Tuhan kita silakan Oke okay. <tuh> <tuh> <tuh> saya itu sebenarnya lebih berfokus Kepada bahwa Yesus itu adalah Seorang utusan Yang Anda tadi sebut bahwa dia nasi Bahwa dia adalah juru selamat Saya fokusnya pada itu Ya Sama dengan Paulus Dia adalah juru selamat katanya Yesus adalah juru selamat yang berinkarnasi menjadi <tuh> manusia. Nah sekarang Inti daripada semua itu Harus kembali kepada objek Sumber daripada pengajaran Nah menggali daripada sumber, maka kita akan bertitik tumpuh kepada kehadiran Yesus bagi manusia di muka bumi. Okay. Ketika dalil demi dalil, diperkuat dengan pernyataan seorang penulis yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, sederhana, adakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita? Makanya saya bilang, saya fokusnya dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Allah okay. yang menjadi manusia dan dia Juru Selamat. Itu bagi Jadi, Anda, ya yang saya tanya Yesusnya. Itu bagi Yesusnya. Anda, itu saya -sah oh tanya. Okay, okay, Yesusnya okay. yang saya tanya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, itu pertama. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yang kedua, dia mengatakan waktu perjamuan. Inilah lambang darahku, darah penebusan dosa bagi semua orang. Yang saya tanya, Pernahkah Yesus mengajarkan murid-muridnya menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita? Contoh, eh, saya ambil dalam kitab perjanjian baru surat Paulus kepada Jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu harus diselamatkan. Lalu kemudian, dalil di dalam kitab Roma ini diperkuat. ya Diperkuat di dalam Roma 4 ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati yang saya tanya, eh, memang Yesus itu pernah mengajarkan untuk menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita begini begini. ini buat tidak hanya untuk umat muslim aja, tapi untuk Buddha, Hindu dan sebagainya menyebut kata Tuhan itu di dalam bingkai masing-masing berbeda Alkitab menyebut kata Tuhan artinya dalam artian bukan Tuhan yang maha tinggi di sana, tetapi lebih fokus kepada karyanya di dalam penembusan yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan jadi untuk mengerti Tuhan di dalam Alkitab itu tidak bisa dengan kacamata Quran ataupun Hindu ataupun Weda tapi yang dimaksud Tuhan adalah memang kalau di Yohanes dikatakan Firman kalau di Filipi adalah Allah yang jadi manusia memang hanya itulah satu-satunya cara kalau manusia tidak diganti dengan Tuhan yang jadi manusia maka tidak ada manusia bisa diselamatkan jadi konsep itu sudah otomatis kalau mengatakan secara kata-kata verbal itu enggak ada tapi secara implisit kalau kita tahu kalau dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat masuk kepada papa kesalimawakku darahku adalah darah perjanjian yang dulu dilambangkan oleh pengorbanan ya kan darah-darah dari hukum Taurat setiap tahun imam mempersembahkan korban Nah itulah Tuhan dalam konsep Alkitab jadi saudara belum menjawab pertanyaan saya saudara hanya menjabarkan tentang konsep iman Anda yang saya tanya adakah Yesus mengajarkan untuk menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita maka itu maka itu konsep Tuhan yang Anda maksud dengan Tuhan yang Alkitab masuk itu tidak tidak sama nah ketika di akhir ketika muridnya ngomong tentang tentang diperlihatkan telapak tangannya si, si Thomas bilang ya Tuhan ya Allahku Yesus tidak menolak. Kalau dia dia tidak, dia pasti menolak. Nah, maksudnya konsepnya Tuhan di dalam kacamata Islam dan Kristen itu tidak sama dan itu tidak bisa dipaksakan. <laughs> Saya tidak mengarah ke sana, nanti kalau Anda butuh penjelasan tentang Tuhan dan Tuhan, saya boleh bantu untuk menjelaskan ini Boleh, boleh, boleh Saya boleh. hanya ingin mengetahui kejujuran Anda, adakah Yesus menyebut dirinya Tuhan kita? Sehingga orang Kristen saat sekarang melalui kitab terjemah, dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kita Itu maksud tidak saya, ada. adakah? Tidak ada, tidak ada Oke, okay. baik, nah sekarang kita kembali kepada konsep pemahaman orang Indonesia dengan kata Tuhan kalau menurut sejarah ya, kalau menurut sejarah, kita boleh mengatakan bahwa sebelum tahun 1668, orang Indonesia itu belum mengenal kata Tuhan, yang dikenal hanyalah tuan, gitu ya. Dari kata tuan menjadi Tuen menjadi tuan dan akhirnya menjadi Tuhan. Nah, itu adalah perubahan makna kata. Sekarang rasa kata Tuhan yang di yang di yang dirasakan oleh orang Indonesia khususnya itu selalu ujung-ujungnya berujuk kepada esensi sang pencipta alam semesta benar enggak atau Baik, anda saya. ingin memanggil atasan anda dengan sebutan Tuhan karena Tuhan itu menurut anda identik dengan Tuhan misalnya saya hmm. nih saya datang hmm. ke kantor anda atau ke restoran anda karena saya anda panggil tuha, Tuhan bisa enggak Anda memanggil saya di banyak orang dengan panggilan Tuhan? Tuhan please silahkan masuk. Boleh enggak? Nah. Berarti antara Islam dan Kristen sama. Ketika berbicara kata Tuhan, lepas kata Tuhan. Itu hmm. adalah identik dengan pemahaman kita kepada sang pencipta. Kembali kepada Roma 4 yang saya maksud tadi. Adakah Yesus pernah hmm. mengajarkan dirinya menyebut sembahan kita atau sang pencipta kita atau Tuhan kita? Karena fakta di lapangan, orang-orang Kristen menyembah Yesus. Begini, Anda tanya, tanda tanya saya atau tanya orang Kristen? Karena orang Kristen belum tentu sama dengan saya. Yang Anda tanya siapa? Yang saya tanya Anda. Kalau saya, saya tidak menyembah Yesus. Saya tidak ada konsep menyembah. Alkitab. Alkitab yang saya pelajari tidak begitu. Berarti anda tidak menganggap Yesus itu adalah inkarnasi daripada Tuhan? Oh, saya anggap, saya anggap inkarnasi. <laughs> lalu, lalu kenapa anda mengatakan nah, anda tidak menyembah Yesus? Nah, makanya begini, anda nah. akan menjadi Islam yang rugi kalau tidak tahu kekristenan yang eh, sebenarnya. Silakan. Anda boleh tanya tanya paus, tanya pendeta nggak? Tapi anda tanya silakan, saya, silakan. saya Alkitab berbeda. Yesus adalah inkarnasi, tetapi dia adalah pengantara manusia dengan Bapa. Oke, okay? jadi dia juruselamat. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, kalau anda percaya bahwa anda berdosa dan menerima dia, anda diselamatkan setiap hari ini juga. Saya tidak ada konsep apapun selain dia adalah juruselamat. Perkara orang lain begitu, itu anda tanya sama dia, oh, anda tanya sama saya kan? Oke, okay, baik. Berarti Yesus bagi anda adalah juruselamat. Ending daripada juru selamat itu merujuk kepada esensi Yesus atau atau oknum lain di luar daripada Yesus. Loh, juru selamat kan Yesus. Yesus mulu nah, dulu Nah, berarti hmm. Yesus itu adalah sembahan. Loh, juru selamat bukan sembahan loh. Ah, nah. itu kan konsep Anda. <laughs> sembahan loh. Anda siapa? Allah. Yesus siapa? Yesus inkarnasinya Allah. Itu namanya omnipresent. Omnipresent itu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha nggak ngerti. Yang tahu hanya kita yang ngerti Tuhan sesungguhnya lewat Alkitab. Oke. Okay. Nah, Anda enggak ngerti omnipresent, nggak akan tahu. Oke, okay, oke. Okay. Nah. Anda mengatakan bahwa Anda tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah Allah dan Yesus itu adalah inkarnasi daripada Betul. Allah. Jadi yang benar adalah kalau Misalnya, misalnya berdoa nih saya nggak berdoa nih karena Tuhan di dalam saya. Misalnya kita berdoa ya masih masih pakai pakai agama ya. Bapak di dalam nama Yesus. Jadi mengapa harus di dalam nama Yesus? Mengapa berstadat begitu? Karena dialah karyanya Bapak sendiri yang menyelamatkan kita. Karena kalau Adam tidak jatuh dalam dosa nggak ada anak pinapin nggak ada Alkitab nggak perlu Yesus turun nggak perlu sudah kita hidup saja seperti manusia Adam. Oke. Okay. Nah konsep dari sini kan berbeda. Oke. Okay. Jadi perkataan Yesus Tuhan kita itu salah? Tidak. Tidak. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Menyebut Jadi Yesus gini. dengan sebutan Tuhan kita. Jadi begini. Mengapa tidak salah? Karena karena ketika ketika dia adalah menyebut Tuhan, tetapi sebagai inkarnasi, ya itu disebut Tuhan. Bagaimana mungkin Anda menyebut dia sang pencipta kalau dia adalah ciptaan? Ah, yang menyebut, yang menyebut dia ciptaan hanya Anda loh maaf saya nggak loh maaf, jadi enggak. yang lahir di di rahim Maria itu bukan ciptaan nah gini gini jadi kalau saya lihat ja, ja, ja, dan, jangan loh, jangan anda ya. lari kemana-mana oke okay, okay, saya nggak lari ada pertanyaan saya, lari saya tidak saya butuh bumbu-bumbu okay, anda okay. mau ditanyai oke okay, saya yang anda dilahirkan oleh manusia itu pencipta atau ciptaan saya boleh jawab enggak kalau saya enggak boleh jawab enggak tak jawab boleh jawab enggak? Hah? dengarkan pertanyaan saya ya yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Maria itu pencipta atau ciptaan jawab nah, yo, saya, saya boleh jawab nggak kalau saya nggak boleh oke okay. jadi Mar Yesus benihnya adalah ilahi tetapi keluar dari memek Maria dia menjadi manusia dengar ya bedanya Islam dengan Kristen kalau Islam roh rohuloh itu roh itu ciptaan bedanya kalau kita roh itu roh Allah sendiri bedanya tipis belum. Saya ulang, saya ulang pertanyaannya, saya ulang pertanyaannya, yang dilahirkan oleh ciptaan bukan ciptaan, jadi yang dilahirkan oleh Islam roh rohullah itu roh itu ciptaan, bedanya kalau kita roh itu roh Allah sendiri, bedanya tipis bro. saya jadi ulang pertanyaannya, saya ulang pertanyaannya, hmm. yang dilahirkan oleh ciptaan bukan ciptaan. Jadi yang dilahirkan oleh ciptaan Bernama Yesus itu bukan ciptaan? Bukan, seribu persen Oke, okay. berarti Ciptaan melahirkan penciptanya, gitu? Itulah namanya inkarnasi Itulah namanya konsep ya, mengosongkan diri Berarti ciptaan melahirkan penciptanya? Itu dia, realitanya begitu Kalau Anda mau percaya tidak masalah nah, Oke, okay. karena saya adalah manusia yang berakal Coba Anda ilustrasikan Seperti apa ciptaan melahirkan penciptanya silakan. mungkin okay. ada nah, mungkin ada analogi sederhana yang okay. bisa saya pahami oke okay, sip ini yang saya tunggu bro itu namanya hmm, Anda mau cerdas mau, mau denger Anda selama ini kan gak dengar Kristen yang hebat seperti saya gini Allah adalah pencipta dimensi ini adalah dimensi ciptaannya yeah. Adam jatuh dalam dosa karena dia adil maka orang yang melanggar pasti mati entah itu Nabi entah itu apa orang sufi paus semua mati Nah satu-satu cara, cara untuk diselamatkan adalah Menggantikan manusia Adam yang semuanya ini berdosa Maka harus ada manusia yang tidak berdosa Karena tidak bisa yang keturunan Adam berdosa ini Maka dia jadi manusia Nah apa yang tidak bisa dilakukan Allah nggak ada Maka dia masuk dari benihnya ke rahim Maria Keluar dari memek dan jadilah manusia yang seperti Anda dan saya Karena kalau dia bukan manusia tidak apple to apple Tidak adil untuk menggantikan kita itu, jadi ala Yesus ala posisinya di sini adalah pencipta, bukan dia pencipta yang jadi manusia. Anda bisa nangkap nggak? Jadi jangan seperti warnes, kalau warnes Yesus ini Allah pencipta, no. Berarti pencipta menjadi ciptaan, bukan jadi, pencipta bukan bahasanya gini, pencipta menjadi manusia. Nah manusia ini ciptaan atau bukan? Manusia ciptaan. Oke berarti pencipta menjadi ciptaan, pencipta Pencipta menjadi ciptaan, tapi dia bukan ciptaan. Nah, abah abah jelas. Enggak apa-apa. Memang Kristen yang paling hebat Anda. Dan ingat, tapi ingat, hmm. yang hebat dengan gila itu beda tipis. sekarang, Gini, begini, ketika begini, Anda begini. mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, pencipta yang diciptakan, oh, kok pencipta yang diciptakan jangan melintir. Kalau sama saya jangan melintir, bro. Ini dilihat okay, umum, okay. loh. Coba Anda simpulkan, Yesus itu simpulkan. ciptaan atau pencipta? Ini misalnya ada botol ya, saya ini orang sakti, saya menjadi botol, bukan berarti botol ini adalah botol, tetapi Allah yang menjadi botol, beda. Manangkap nggak? Tapi kalau botolnya sendiri yang ngaku bahwa saya adalah botol gimana? Botolnya ngaku bahwa saya adalah botol hmm. maksudnya? Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia gimana? Loh harus, harus, harus, harus. Terus? Terus dia, kamu, anda mengatakan dia adalah Allah itu sendiri, gimana? Kan sudah ada di dalam kitabnya bang Israel. Begini. Allah bukan manusia dan anak manusia. Yesus nah, mengaku, Yesus gini, mengaku, gini, dirinya anak gini, manusia. Gini, gimana tuh? Begini. Para nabi-nabi itu masih di bawah saya, masih di bawah orang perjanjian baru. Karena apa? Nabi-nabi itu bicara tentang bayangan. Realitanya adalah Kristus. Maka Kristus, <laughs> loh dengar dulu. Ini biar didengar semua. Anda ketawa nggak? Apa-apa. Wong kita akan melihat Orang seorang debater yang yang kompeten Jadi <laughs> orang Kristiani kalau melihat Alkitab Itu lewat kasamata perjanjian baru Nabi-nabi, Musa semua itu berbicara tentang Kristus Jadi adanya kitab, adanya Quran itu semua bicara tentang Kristus Nah kalau melihat mau yang real Dari yang sudah jadi ini melihat ke sana Nabi-nabi belum tahu, masih bayangan saja hmm. Hmm, Jadi gitu. yang tahu Anda yang Kristen ini? Ya Dengan modal apa Anda tahu? Dengan modal realita dan realita itu Bukan bukan buku terjemah Buku terjemah loh Buku terjemah kan dari, dari Kejadian kejadian yang asli Anda tahu dari mana Kalau sesuai dengan kejadian Asli dengan kejadian terjemah Tahun 2021 sekarang? Begini begini Setiap hmm. orang pemercaya Anda mau Islam, Hindu, Buddha Itu mempercayai kitabnya Nah ketika kita dialog Anda mempersalahkan kitabnya Kita dialog double lagi nanti Hmm. Oke, okay. tahu okay, saya? Siap. <laughs> saya. Saya, sudah ngepur Anda. Aku tahu kalau pakai Kitab Paulus pasti. Oh, dipakai Kitab Paulus. Saya sapur saya Anda. Bahkan sapur lewat Perjanjian baru aja Kitab Injil aja sapur dua. Perjanjian Lama nu, Kitab Paulus Nuh Kitab Injil aja. Nah, saya sudah menang dua lo. Ngepur Anda. <laughs> Oke, okay. kembali ke tema ya. Yesus tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita. Anda kemudian muncul, ya, dengan paradigma berpikir Anda yang tanpa dalil. Anda, anda itu siapa? Anda itu siapa? Anda saya. itu Anda. Anda. Saya, edi. Saya edi Padai. Saya, saya ngomong apa? Anda tadi mengakui Yesus tidak pernah mengajarkan untuk mengatakan kepada beliau Tuhan kita, betul? Secara tertulis tidak teras, secara implisit ada. Dimana tuh? Ketika dia ngomong sama seseorang, dosamu sudah kau ampuni. Hari Sabat, hari Sabat itu oh, berarti berarti Tuhan kita di sini dalam arti kata Sang Pencipta. Secara tidak langsung karena dia adalah belinya Ilahi. J anda <laughs> Loh, Anda ketawa nggak apa-apa. Wong kan ini live, makanya aku senang. Aku ini itu Saya, saya tanya itu. sama Anda. Nah, ya. iya, saya, saya tanya anda. sama Anda, yang mengajarkan Anda mengatakan Tuhan kita itu siapa? Yesus tidak kan? Tidak kan? Yesus itu malah oh. merahasiakan, malah merahasiakan. Tahu dari mana Tepat. Anda? D tahu Tuh. dari mana kalau Yesus merahasiakan? Oh. Aku malas buka Alkitab sih sebenarnya. Nanti kalau sebenarnya ada cuma di Alkitab. Anda bertanya rahasia kok Anda bisa tahu? Karena setelah itu, setelah di kayu salib baru orang tahu kalau dia memang Dima, dia dia memang apa? inkarnasi Allah. Inkarnasi kok memang apa jelas, tegas. Di mana? Di mana? Di siang di tiang salib kemudian orang tahu bahwa dia inkarnasi Allah di mana itu? Oh. Hmm. prajurit. Prajurit hmm. satu, yeah. ya kan? Satu. Dimana, oh, kenapa prajurit bener? ini? Oh, loh, Anda jadi apologet kan? gak ngerti kisah itu. Astaga, kenapa prajuritnya, prajuritnya kan Aduh tak kira kau Anda pintar jeblek bodoh ya aduh ya ampun. prajuritnya kan <tuh> tidak mematahkan kakinya prajuritnya tidak menurunkan juga tentara <tuh> dari rumah apa orang Yesus dari <tuh> tiang salib prajurit juga tidak memakamkan Yesus terus kenapa prajurit prajuritnya kenapa rupanya prajurit termawinya kenapa Anda ketika menyelidiki dan membaca kitab untuk untuk didebatkan itu Anda enggak baca semua detail dong ya udah oh. sebut-sebut aja kenapa prajuritnya nggak usah prajurit anda menutupi benar. dengan dengan bualan seperti itu enggak perlu okay. kenapa prajuritnya jadi, yang ada di situ ketika Yesus atau... disalib dia membuktikan kalau dia adalah inkarnasi Allah itu anda katakan poin pertama dari okay. prajuritnya apa yang anda tahu dari prajurit maksudnya apa tuh enggak gini loh kalau anda mau tahu kan anda belum tahu nih sebagai apologet bodoh nih tak tahu jadi ketika itu langit gelap hmm. terus terjadi gempa bumi dan uh, itu benar dia ini adalah uh. anak Allah. Loh, tadi katanya inkarnasi Allah kok jadi anak Allah? Yesus itu Nabi, anak Allah, inkarnasi Allah. Eh, saya oh, apalagi, <laughs> saya sedang tidak dalam gereja, saya lagi berdebat dengan anda. Tadi anda nah, mengatakan, iya. tadi anda mengatakan untuk mengetahui Yesus itu inkarnasi Allah pada saat disalib dan itu diketahui oleh dari sisi muridnya. Apa yang anda ingin jajakan di situ kemudian? Yang jelas dia kan sudah diceritakan dari nabi-nabi sebelumnya. Loh, Bukan larinya nabi. ke nabi-nabi. Tadi loh. katanya ke prajurit. Bieto. Begini. Anda itu kalau saya ngomong kok dibatasi? Hmm. Aku enggak pernah membatasi Anda loh. Karena Bagaimana? Anda tidak menjawab pertanyaan saya, Edi. Loh, gini, kalau mau menjawab masuk Anda dibatasi? tadi mengatakan untuk mengetahui Yesus itu adalah inkarnasi Bapak. Lihat pada saat prosesi penyaliban. Pertama, Oke. tentang muridnya. Sabar, nah, apa di situ? Sabar, sabar, uh. sabar. begini? Uh. Jadi, ketika langit gelap uh. dan terjadi gempa, ya, yeah. ya kan, eh, itulah tanda-tanda bahwa ini bukan orang biasa. Uh, terus? Dan pernah Roma itu pasti tahu siapa orang ini berbeda. Kalau Anda di situ, Anda akan merasakan karena Anda apa karena akan Anda akan lawan kristen. Jadi, Anda cari negatifnya, tidak apa-apa itu biasa. Tapi kalau orang di situ akan takut. Siapa orang ini? Yang itu belum lagi ketika <laughs> tiga hari bangkit. Nah, aku sebenarnya senang lagi kerabat saya. Anda kelihatan loh, jadi ekspresi Pak oh, Penonton tuh ngerti. Nah. <laughs> Pada saat disalib, orang-orang mengetahui bukan orang-orang prajurit mengetahui bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada Bapak. Sementara, sementara yang mereka pegang, orang-orang Yahudi yang mereka pegang itu adalah Taurat. Di dalam pengajaran Torah, tidak ada itu Elohim menjelma menjadi makhluk. lah kok sekarang Anda mengatakan, mereka sang prajurit ini mengetahui. Kalau itu adalah tentara Romawi. Tentara anda Romawi yakin? itu Tuhan, ya bukan Elohim. Enggak. Anda berarti yakin sudah eh. menyelidiki semua Alkitab percaya lama? Sudah, yakin? Eh. Yakin enggak? Kalau larinya bertanya ke saya, katanya Anda yang ingin ditanyai. kan anda... Sekarang Anda tidak bisa menunjukkan bukti bahwa, Yesus itu adalah Bapak inkarnasi dari manusia melalui salib. Hanya nah, mengatakan ya, pada saat penyaliban apa gelap gulita. <laughs> saya apa mau mananya? jawab. Saya mau jawab Anda ngomong. Saya jawab nggak boleh. Tak saya boleh nggak. Nah, kalau ngomong -ngomong, Anda hasil, tidak loh. menjawab sesuai dengan pertanyaan pasti saya potong. Tak, Artinya tak, saya buang-buang ya. okay. waktu saya percuma. Berarti kalau saya mendengarkan bulan Anda, oke okay, tak jawab ya. Anggap saja hmm. saya pembual. Anda gak usah takut dengan saya tak terangkan jangan nah, takut, takut pula samamu saya takut apanya kalau anda kalau anda tidak takut <laughs> apa yang ngotong? saya takutkan dari anda kalau nah, buktikannya mungkin sini. tapi kalau ilmunya sini. Oh maaf ya, buktikan ya. kalau anda tidak takut jangan potong saya oke okay? nah itu namanya Loh. sportif. ini anda mau ditanyai terus anda mau oh, dia, dibiarkan aja gitu kita kamu kan nantang saya tuh ya kan kamu adalah ahli perjanjian baru katanya ya orang-orang itu ya. orang, kamu adalah manusia ilahi kamu adalah manusia Allah katanya. katanya hmm. nah, sekarang buktikan kok jawabnya lepotan kayak begitu Lo, saya jawab nih sama jawab boleh enggak kasih waktu ya lima menit ya boleh enggak lima menit lama kali satu, satu menit. menit satu menit Oke okay, ada tadi ada tadi bilang di perjanjian lama enggak ada ya kan makanya saya tanya Anda sudah pelajari semua pasti belum kalau ya. orang bodoh itu gitu nah buka kejadian tiga ayat 15 buka hmm tunjukkan perubahannya kenapa, kenapa ya, aja itu namanya protoevangelism proto nah, silakan Val Valen tanya sama aku tak jawab itu loh itu loh silakan anda anda jelaskan kejadian tiga kenapa perubahannya dia ya, pasti tak jelaskan lah pastilah nah, pasti pasti hmm. apa yang anda ingin jelaskan nggak ada hubungannya oh, ular dengan apa itu nggak ada hubungannya itu <laughs> berarti saya nggak boleh jelaskan nih nggak boleh jelaskan ya udah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 Dia pinjem, pinjem rahim Maria. Maka disebutlah karena Diana manusia. Oh, dia punya, punya benih, oh, punah, punya, punya. Oh. Anda, Anda, oh iya, itu, itu Tuhanmu yang kita kenal semesta ini demi menyelamatkan kamu. Hmm. Muhammad dan semuanya itu harus jadi manusia. Kata siapa tuh? Oh, kata Tuhan. mana dalilnya dikatakan? Filipi tiga itu surat Filipi. siapa? Filipi dua. Ayat. Ya, suratnya siapa itu pilih? Surat Paulus. Oh ada nggak suratnya punya? Yesus yang menerangkan bahwa Tuhan ada. punya benih. Oh kalau oh. itu Yohanes, kalau itu Yohanes. Oh, Nanti ditolak lagi. Yohanes satu 1, ya. 1, 1 Saya Yohanes berapa? 1 ayat satu sampai 14 baca. Enggak enggak saya berbicara mengenai benih bukan berbicara ya. mengenai Logos. Oke. Okay.